Kenalkan aku hutan. Aku adalah bagian ciptaan Tuhan yang sangat indah. Aku juga sangat ramah dan mempesona. Namun kini keindahan dariku sudah tak lagi mempesona seperti dulu lagi, karena ulah tangan-tangan tamak. Aku tak bisa melawan atas perbuatan kalian. Semuanya sudah terjadi, dan kini aku atas nama hutan telah kusut dan rusak. Tidak pun dari mereka yang sudah merusak organ hidup kami sadar bahwa hidupku di sini sangatlah berguna. Organ kami kini menjadi ladang emas, dahan-dahan dicincang, daun-daun kini melayang. Wahai manusia yang tamak yang hanya bisa memberi duka tanpa bisa memberi jasa Tanpa kalian sadari peran kami dalam hidup manusia adalah jantung Hidup alam ini jika jantung sudah sakit apakah manusia akan bisa hidup lebih lama Mungkinkah kalian bisa rasakan udara-udara segar dalam hidup kalian Itu hanya kalian yang bisa tahu Oh manusia, betapa peduliku dalam melindungi setiap penjuru, yang tak pernah mengenal waktu, hutan lebat rindang selalu, yang berbekal semak dan kayu, kini menjadi hutan kusut.